Pertama, bagi orang yang ingin mendakwah adalah harus memiliki pengetahuan tentang apa yang ia dakwakan. Dakwah itu tidak boleh dengan hanya modal semangat. Kita tahu dakwah itu pun keutamanya sangat besar. Keutamaan dakwah sangat besar. Pahalanya banyak. Dengan pengetahuan kita tersebut, kita akhirnya memiliki semangat tinggi untuk berdakwah. Tapi kita tidak punya ilmu. Nah ini berbahaya bapak ibu. Para ulama kita mengatakan dakwah yang dilakukan tanpa dasar ilmu itu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dakwah yang dilakukan tanpa dasar ilmu akan lebih banyak mendatangkan mafsadah bahaya daripada maslahat. Jadi syarat pertama adalah kita harus memiliki ilmu tentang apa tentang Islam yang kita dakwahkan. Nah dari sini bapak ibu pentingnya kita belajar pentingnya kita belajar dan dalam menyampaikan dakwah menyampaikan ilmu tidak harus kita harus menguasai semua ilmu kita mendakwahkan pengetahuan yang sudah kita miliki yang sudah kita punyai yang ada pada kita yang tidak ada tidak boleh kita sampaikan karena kita tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang kita tidak miliki. Ada orang ber, berkilah seperti ini, saya tidak bisa menjalankan peran dakwah karena saya belum pernah mondok. Ya, belum pernah mondok. Saya belum bisa bahasa Arab, saya belum bisa ini segala macam. Padahal dia sudah memiliki pengetahuan, sedikit pengetahuan yang ia miliki. Nah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah intinya adalah bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan ilmu tidak cukup hanya dengan semangat. Ya. Kalau umpamanya orang punya semangat dakwah sementara dia tidak punya ilmu tentang apa yang hendak dakwakan, ya, dia harus belajar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua makna dakwah adalah mengetahui cara menyampaikan dakwah, cara mengamannya cara ini biasanya disebut oleh para ulama ketika dengan istilah manhaj manhaj man itu metode ya, metode dakwah apa umpamanya bapak ibu, metode dakwah ini juga disebutkan dalam Al-Quran salah satu metode dakwah yang diajarkan Al-Quran adalah pertama seperti yang sudah kita sampaikan pertama, tadi di depan salah satu metode dakwah adalah Dakwah harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah tidak boleh kepada yang lain. Kemudian metode dakwah yang lain adalah dakwah itu harus disampaikan dengan. Kita lihat ayat berikutnya. Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Beberapa metode dakwah Allah berfirman Udu'u ila sabili rabbika Serulah manusia ke jalan Tuhanmu nah, Kita perhatikan Bapak Ibu Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu Berarti kepada Allah ya Sama dengan surat Yusuf tadi Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu Kita tidak boleh Mengajak manusia kepada yang lain-lain, yang sudah saya jelaskan tadi ajaklah atau serulah manusia ke jalan Tuhanmu, dengan apa? bil hikmah satu bil hikmah apa itu hikmah? Nah, hikmah ini bapak ibu ya, para ulama mengatakan hikmah itu artinya bisa ya, hikmah memiliki banyak arti salah satu makna hikmah adalah sunnah ya, sunnah jadi kalau hikmah diartikan sunnah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan sunnah Rasulullah Wasallam. Ajaran Rasulullah atau pedoman yang disampaikan oleh Rasulullah Wasallam. Hikmah itu juga artinya bisa bijaksana. Hikmah itu juga artinya ilmu juga bisa. Hikmah itu juga artinya bapak ibu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menyesuaikan diri. Kemudian hikmah itu juga artinya ada sebagian ulama mengartikan hikmah itu artinya profesional. Apa maknanya? Tidak asal salah Tidak asal salah-salah. Ini arti hikmah. Kemudian hikmah, dakwah juga dengan mau inzatil hasanah dengan nasihat yang baik. Dengan nasihat yang baik. Jadi dakwah Saya pasti Pak. habis kan sudah. Nah, baik nanti kita lanjutkan lagi bapak ibu waktu kita sudah. <laughs> insya Allah kita teruskan, Insya Allah pekan depan waktu kita sudah habis. Ya. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat. Kurnal punya um, maaf. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi. Kita akhiri dengan hamdallah dan khafaratul majid. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu anla illa illa anta astagfirullahu wa taufihi warahmatullahi wabarakatuh.